jika pergerakan oil bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 65,27 sampai 66,01 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga oil bergerak bearish ke bawah menuju level 62,5. Sebaliknya waspadai jika harga oil terus bergerak ke atas dan menembus level 66.01 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 67.20. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 0812129831